Ba wow, bukannya bocilnya yang barbar ini hantunya yang barbar. No, wataknya lagi pacaran, nama kuntilanak. Hai, kedua, kedua, umurnya pacaran, umurnya pacaran. Main apa lagi nih lagi hajar, hajar nih, hajar lo. lu, hajar kuntil, kuntil, kuntil, kuntil, kuntil mati lu kuntil. Halo teman-teman, kita welcome back mani man, di channel Tonton Ajar bersama saya Samu Direktur Pas Kuro Arma. Hari ini saya mau main game lagi Bocil versus Hantu barbar ya teman-teman. Hantu barbar atau Bocil barbar nih. Oke okay, kita langsung aja ke, ini saya baru download, download nih ceritanya teman-teman karena nggak tahu mainnya baru banget nonton game ini oke okay. oke okay, saya kasih saya baru di level 1 ya teman-teman baru di level 1 oke okay, bosnya barbar oke okay, kita main mode offline mode mabar kalau mabar berarti kita punya rombongan ya coba, saya mode offline Sulu karir wah ada pocong men wow potong, Pocong yang hilang bro! Mana? Oh pulang lagi Banyak banget ini pocongnya Ada donat, donat, donat. Makan donatnya. Woi, dikeroyok. Woi, dikeroyok. Wah, wow. susah juga mana? Sakingnya keroyokan barbar banget, bro. Pakai apa ini caranya? Tebet. catanya ngilang coy kue saya kok mental game selesai, kalah mulu bro oke, ajar nih tuh tuh, tuh mental terus kue saya posongnya ngilang ngilang dia ngilang Pocong, oh, Hajar, oh, Hajar, oh, Hajar, oh, bro, bro, po pocong banyak, bro, bro, <laughs> bro, pocong banyak, bro, oke, okay. bro, Jupiter, pocong, bro, oke, okay. mana, darah saya tinggal sedikit. darah saya tinggal sedikit men mana gak ada darah lagi makanan lagi makanan lagi mana cari makanan wow <tuk> hajar mungun mungun bro, hajar bro wow oke okay. kita ke sono wow di sini pacaran mungunya pacaran wah <gulit> berhasil saya wow, wow, mana ini? Bro, oke, okay, tambah darah. Bro, bro, saya dikeroyok. Bro, ini gimana matinya? Oh, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong, ngomong. Oke, darah saya dikasih sedikit. apa saya naik levelnya, coba kalau begini wah, teman-teman nih, skor nyambul! bro, ini nyelesainya gimana coba Mau naik ke level dua aja susah. Apa karena belum ngerti ini saya? Potong par par. Mit abil lagi mit hajar, hajar nih, hajar, hajar lu. Dapat lu, hajar kuntil, kuntil, kuntil, kuntil, kuntil mati lu kuntil. Gua yang mati. Vai, Carlos! Oh! Oh! Bukannya bocilnya yang Barbar ini hantunya yang Barbar berlian berlian permata permata oke okay, permata isi tenaga isi ilmu isi lebih oke baca nih aduh warnanya okay. hilang permata permata permata permata isi darah uh, tuh dia gampang hilang lho bro tiba-tiba nongol aja, saya-saya dikejar mulu sama si Pocongnya buntu, buntu, buntu, jangan kesono, jangan kesono no, Pocongnya lagi pacaran, nama pun sekali lagi, sekali lagi saya harus berhasil, ada permata, ada permata Makan dulu, uh, udah, udah, udah. licik dia masang gila, waduh kejar, kejar, lagi dansa nih, aja loh, gila dia, no no no no no, oke, okay. saya main sekali lagi nih ya, sekali lagi, kalahanmu, saya perasaan. gimana ya bro mini claim free coin mana saya masih di level 1 peliharaan apa ini nggak bisa di pencet layak mulu saya <laughs> oke okay. buat para bocil-bocil pasti ini seneng nih permain kayak gini nih bocil versus hantu barbar bukannya hantu versus bocil barbar ya tapi dibalik Bocil versus adu barbar, emang adunya barbar banget kebanyakan dia. Uh, oke okay, ini Bocil FF ini, tapi saya pakai Slayer. Ya oke, okay. gamenya gokil ya teman-teman keren. Oke okay, cukup sekian permain dari saya karena saya nggak bisa naik level susah untuk mencapai levelnya. Oke okay, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.